Assalamualaikum. Hujan, ya. Baik. Um, iya. Tolong jelaskan lagi bagaimana keluhannya. Silakan. Keluhannya begini pak, suka begini pak, dokter keluhannya suka ini, <coughs> suka matrupasi, suka mimpi buruk gitu dari dari umur 17-an lah 17 18-an umur 17-an iya sekarang umurnya 32 ya lama sekali ya sering masturbasi sering mimpi buruk kadang-kadang ya. suka ada yang gerak-gerak di tubuhnya, tapi pindah-pindah, kadang ke muka, ke seluruh tubuh lah pindah-pindah. Oke. Apakah selama ini sudah pernah diruqyah? Ya? Belum pernah sama sekali. Belum sama sekali. Apa yang dirasakan sekarang? Mas Baiklah, mari kita mulai saja kalau begitu. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, pak. Jelas, pak dokter. Oke, baik. Semoga Allah mudahkan. Amin. Alhamdulillahi minna shaitanir Bismillahirrahmanirrahim.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 بسم الله أركِيك من كل شيء وزِي من شر كل نفس أو عين حاسدٍ الله يشفِك بسم الله أركِيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودته ورحمة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 Uh, maaf, saya mau tanya. Apakah dulu pernah belajar ilmu kesaktian? Gak apa. Uh, Mandi-mandi. Uh, enggak pernah ya? Oke, okay, mari kita lanjutkan. Apabila ada jin yang tinggal di badan ini yang membuat suka masturbasi yang menghalangi ibadah yang memberi mimpi buruk silakan pergi silakan keluar keluar lewat mulut lewat muntah atau sendawa tinggalkan badan ini keluar lewat muntah atau sendawa demi taat kepada Allah wa min ayatihi an khalaqalaakum min anfusikum azwaajan litaskunu ilaiha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 Keluar yang ada di kemaluan, yang bersarang di kemaluan, yang bersarang di tulang ekor, yang bersarang di tulang ekor, keluar dari badan ini, keluar tinggalkan dia,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 وَجَعَلَ بَيْنَكُمَّ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ يَتَفَكَّرُونَ keluar yang bersarang di kemaluan yang bersarang di selangkangan yang bersarang di tulang ekor keluar dari badan ini keluar lewat mulut lewat muntah atau sendawa Pinggangnya, mas. Tepuk pinggangnya. Tepuk pinggangnya. Pinggangnya, ya. Keluar yang ada di tulang ekor. Keluar yang ada di kemaluan. Keluar dari badan ini demi taat kepada Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwa jali taskunu ilaiha. Wajal bainakum ma Rahna Iya dorong ke mulut Letakkan tangannya di perut dorong ke mulut dorong ke mulut Iya dorong ke mulut keluar lewat mulut semuanya keluar tinggalkan badan ini Alhamdulillah apa yang dirasakan sekarang akan gentengan Pak. Badannya terasa enteng, kakalnya berat kan, enggak Oke, okay. tepuk. Nih, katupung panas. Nah, tepuk. Tepuk. Keluar lewat mulut. Keluar tinggalkan badan ini. Subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Kulli wa Keluar semuanya Jin yang bersarang di badan ini Yang membuat suka masturbasi Yang datang dalam mimpi Yang menyerang dalam mimpi Yang menghalangi salat Keluar dari badan ini Yang menghalangi dari kebaikan yang mengajak kepada keburukan, kepada perbuatan maksiat Yang menghalangi taubat Keluar lewat mulut dengan izin Allah Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un Ya, dorong ke mulut Kulli wa kulli wa Apabila ada jin yang terikat perjanjian dengan leluhur, dengan nenek datu, dengan orang tua.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 keluar lewat mulut lewat muntah atau sendawa wa min wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum raqqa inna syaithana lakum aduun fattakhiduhu aduwwan inma yad'u hizbahuli yakunu min ashabis sa'ir براءة من الله ورسوله لا الذين أعتم من المشركين قل: إن صلتي ونسك ومحياي ومهاتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك وامرت وأنا أول المسلمين ومن آية وأنه كان رجال من الإنس يعدون برجال من الجن فزادوهم رهقا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو هزبه ليكون من أصحاب السعير Bara'atum minallahi wa rasulihi minal musyrikin Qul wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La syarika lahu wa Apa yang dirasakan sekarang? Masih berat? Langsung. Kepalanya masih berat Masih. masih Tangannya kayak gini Taruh di tengkuk kan ke depan ya ke depan terus dorong pelan-pelan ke atas Sambil direkan Dorong ke atas kepala Ke wajah terus ke mulut Dorong ke mulut Keluar lewat mulut keluar lewat mulut keluar yang ada di kepala subhanallazi biyadihi malakutu ayo lakukan lagi ulangi lagi subhanallazi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un Iya, luar lewat mulut. Luar yang masih ada di kepala yang ada di tengku, keluar lewat mulut. Keluar lewat mulut, keluar yang tertahan di leher, yang tersangkut di leher, keluar lewat mulut. Keluar lewat mulut, ya, dorong ke mulut, dorong. Fasubahana alladhi wa ilaihi Apa yang dirasakan sekarang? Denpa. Apa yang Enteng, terasa berat pola. Enteng, Alhamdulillah Enteng. Masih ada bagian tubuh yang dirasa tidak nyaman? Ya, tepuk. Tepuk. Ya, tepuk Keluar yang ada di pinggang Keluar yang ada di tulang ekor Keluar lewat mulut Tepuk tepuk. tepuk. Keluar lewat muntah atau sendawa ya. Terus, tepuk Tepuk masihkah terasa panas kepalanya? dan apa? Apa? Mukanya panas. Mukanya panas. oh. mukanya panas. oke gini. Dorong ke mulut. Dorong ke mulut. Luar yang ada di wajah yang menempel di wajah. Subhanalladzi bi malaku kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sasu malakutu kulli wa turja'un. Hilang. Masih. Ya, <laughs> kalau masih lanjutkan, jangan jangan berhenti. Terus, maksud saya itu terus sampai dia keluar wajahnya kan? Usah wajahnya kayak gini nih. Lihat tangan saya nih. Ah, dorong ke mulut. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un Luar sisa-sisa jin yang masih ada di badan ini yang mengajak maksiat yang membuat suka masturbasi yang menghalangi ibadah yang menghalangi taubat yang memberi mimpi buruk yang membuat waswas -was, yang membuat mudah marah mudah emosi keluar lewat mulut subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un apa yang dirasakan sekarang? ada. Masih ada rasa tidak nyaman? Tidak ada. Oke, okay, coba kita cek sekali lagi. فس... فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جعله وخر موسى صَعِقًا Keluar sisa-sisa yang masih ada di badan ini keluar lewat mulut keluar lewat mulut dengan izin Allah. Subhanalladhi biyadihi malaqutu kulli shayyu wa ilayhi turjumun. Jin yang masih ada di badan ini yang bersembunyi di seluk-seluk badan yang bersembunyi di tempat-tempat dalam keluar <tik> lewat mulut keluar lewat muntah atau sendawa falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkaw wa kharr musa sa'iqan falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakkaw wa kharr musa sa'iqan فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَوَ وَخَرَمُ سَعِيقَ فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَوَ وَخَرَمُ سَعِيقَ فَصُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلِكُتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ فَسُبْحَانَ بِيَدِهِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Apa yang dirasakan sekarang? Enakanlah. Masih ada rasa nyaman? Ini di sini, panas. Panas, oke. Okay. Ya, tepuk lagi. Keluar yang ada di punggung. Keluar yang ada di punggung. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Keluar lewat mulut. Tepuk, tepuk, tepuk. Fasubahanalladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un. Ya, Keluar. Alhamdulillah. Hilang? Sudah hilang? Yang di belakangnya? Tidak. Oke, okay, Alhamdulillah. Ya, silakan minum dulu. Minum, minum. Alhamdulillah Semoga benar-benar sudah hilang Dan semoga setelah ini Allah mudahkan dalam beribadah Istiqamah dan semoga tidak Terjatuh kembali kepada Perbuatan maksiat itu ya Semoga Allah mudahkan taubatnya Saran saya Amalkan zikir pagi petang setiap hari ya Untuk perlindungan Ya, Amalkan zikir pagi petang Dan uh, Jaga sholat fardunya. Ada yang mau ditanyakan? Terima kasih. Ya, sama-sama. kalau sihir itu lewatnya bisa dari orang gimana Gimana? Saya dulu pernah, iya saya dulu pernah diancam. Dulu pernah diancam Terus? ya sekitar sekitar lima bulan yang lalu. Okay. lima bulan yang lalu ma ma ini mah tetangga saya gara-gara ya. berantem lima bulan yang lalu diancam tetangganya diancam apa diancam sihir, diancam oleh sihir. Iya, Apa yang dirasakan setelah itu? Ya, anu. Enggak apa-apa. Enggak ada apa-apa ya. Kali cuman ya itu mimpi buruk itu. Mimpi buruk, mimpi buruk. Mimpi. Makanya tadi saya tanya mimpi buruknya itu ini kan keluhannya yang dituliskan di chat Waktu daftar kan dua kan Keluhan utamanya Sering masturbasi sama Sering mimpi buruk ya Nah Tadi kan saya tanya Masturbasinya sejak kapan? Sejak umur 17 Mimpi buruknya sejak kapan? Sejak umur 17 juga Apa baru 5 bulan pasca di Ancam mau disihir itu? Ya kalau sebelum itu juga sering, kalau itu sering, nah, iya. nah, kalau yang tinggi, yang tinggi, itu tinggi, yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi, yang tinggi, kan, belum tentu terjadi, kan? Itu. Kalau orang kan gini orang kayak gitu kan, apalagi lagi emosi kan, pas apalagi kelahi, itu kan bisa aja cuma gertakan, tapi mungkin aja itu beneran, mungkin aja. Kalau dia mau nyi, misalnya, awas kamu ya, saya santet kamu misalnya. berarti kan dia harus pergi ke dukun santet, dia harus bayar, dia harus beli kan sihirnya gitu. Dan kalau itu beneran terjadi, ya, akan terjadi sesuatu pada diri kita kalau Allah izinkan. Tuas digaris bawahi, kalau Allah izinkan. Jadi eh, ya tidak usah takut. Maksud saya tidak usah enggak usah takut secara berlebihan. Kalau takut ya wajar sih ya kita sebagai manusia kan di diancam kayak gitu. Ada rasa takut ya itu wajar itu normal manusiawi. Tapi maksud saya tidak usah enggak usah terlalu apa terlalu berlebihan. Kita tawakal aja kepada Allah. Apa yang menimpa kita it, hanya apa yang Allah takdirkan kepada kita dan apa yang tidak Allah takdirkan menimpa kita maka itu akan meleset itu sikap seorang Muslim tuh kayak gitu kemudian kalau kita salah kita minta maaf sama orang kan ya. so, ada <tuh> permasalahan antar manusia kita selesaikan misalnya kita punya utang dengan orang kita bayar kita pernah menjatuhkan harga diri orang kita minta maaf kita perbaiki namanya ya kan itu ya, supaya ndak ada dendam orang biasanya kayak gitu kan karena dendam dia ndak bisa balaskan secara langsung dia pakai cara halus itu oke okay, semoga Allah mudahkan menyelesaikannya urusan sesama manusianya ya kalau untuk itu yang tadi ya, takut saya takut nih nanti beneran disantet dia udah kita berlindung kepada Allah dan ingatlah Sihir itu mengenai kita Terhizun Allah Ya, itu Kita tawakal aja Kita udah berdoa Mohon perlindungan setiap hari Lalu kita tawakal Itu aja Insya Allah akan dilindungi Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada nah, apa? Semoga benar-benar sudah hilang Dan semoga Allah mudahkan dalam bertaubat Dan memperbaiki Islamnya ya Semoga Senantiasa dalam perlindungan Allah Amin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam